enggak lah, angin, angin, angin, angin, angin, angin, Kedulang tahun menantu mak Kado nya ada deh kayaknya Ada kakadonya Ulang tahun eh, Aku je. cuma kasih sikat sama sapu loh ya. <tuk> <tuk> berajin, berajin. Bera bersih, bersih. aja, fotokannya di situ. di sana kak, kak, cantik, kak. Oh, happy birthday adek tersayang. eh potol potol ya potol Ambur Tigu <laughs> Mandi mandi mandi Mandi Mandi Mandi, mandi. mandi, mandi. mandi, mandi, mandi itu oh. Masin. Masin. ya. Masin. iya kalau ada rasa masinnya. Orang kuenya tadi dipotong kasihkan.